preview. tapi hari Beliau sehari-harinya sebagai ketua umum juga sebagai ketua Indonesia Potensi Sulawesi kita sudah mengenal dalam dekat dengan Habib kami perkenalkan uh, bahwa apa yang ada di depan ini yang pertama <laughs> ini uh, Yudi Parsan Yudi Parsan ini beliau dengan kasus menembakkan pendeta uh, ah, Susianti di Wilaburi ya yeah. <laughs> ya yeah. Ini uh, fitrah, ini sahabat dekat Santoso, ini di <laughs> mobil box. Kemudian nah, ya. uh, ustadz Hasan, ustadz Hasan ini dikenal uh, oleh teman-temannya, juga juga mantan dari uh, Moro, ya, Filipina. Dan sebagai pimpinan yang diposok oleh teman-temannya Sebagai pimpinan sana Kemudian saat AAT bersama adli ini eh, Dikenal pada masa kasusnya itu adalah bom pentenal Jadi kemudian AAT ini sebagai eh, komunikasi dalam eh, internal mereka Sehingga ...aktivitas pada masa eh, kasus poso yang lalu itu, mereka bisa sebagai apa namanya, eh, pembela Islam pada masa itu, dan pada akhirnya mereka eh, kasus dengan apa yang kami bisa tadi. Jadi itu gambaran secara umum dari bapak-bapak yang ada di depan ini, dan sudah sekitar 4 tahun, 5 tahun ini sangat dekat hubungannya dengan Pak Dr. Hukman dan sudah terbangun hubungan emosional sehingga uh, lanjutan dari seluruh rangkaian aktivitas kegiatan yang digagas oleh Wisdom Institute kalau hari ini Pak Dr. Haji Rupan Sahir sebagai teman-temannya uh, Wisdom Institute sudah masuk ke tahap uh, kegiatan training of trainer atau pelatih nanti bagi peluang perdamaian jadi dariposo, darip Indonesia, ya. gitu. <laughs> ya, Alhamdulillah di tengah-tengah kita ini eh, sudah bersama-sama dengan Abi Abi, atau menyampaikan atau menyampaikan materi untuk kita semua dan ya, mohon maafkan saya. Terima kasih. وصلى warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, tujuh syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala Karena dengan rahmat hidayah dan nya kita dapat bersama-sama pada hari ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekembalinya kita telah mendapatkan perlindungan, inayah dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam teristimewa kita kepada besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarganya dan para sahabat-sahabatnya sekalian sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam Alhamdulillah Saya ucapkan terima kasih Bahwa saya dipanggil untuk bersama-sama pada hari ini Walaupun sebenarnya untuk menyampaikan ini saya orang yang paling tidak lain La'i'malana illa ma'allam Saya berikan pengetahuan Melainkan apa yang telah disampaikan oleh Allah kepada kita Kita sangat kecil di hadapan Allah Kaya semua ada takut masker Musuh yang tidak pernah terlihat Ternyata yang tidak terlihat itu tidak yang terlihat Sekecil makhluk yang Allah inginkan Dia bisa membinasakan seluruh manusia Bahkan orang yang bekerja ketika itu hilang pekerjaan maha Suci Allah. Oleh itu selalunya kalau saya berbicara saya bermunajat suratul Fatihah karena seakan-akan suratul Fatihah ini berbicara dengan kita, memberitahukan kepada kita kebesaran dan keadilan ini. Sehingga Nabi Muhammad dalam hadis yang mengatakan La lima enam yang Fatihah kita. Tidak mungkin sah yang kita tanpa kita berbicara atau membacakan surat al fatihah ini Karena kalau kita lihat ketika dia katakan dirinya Segala puji bagi Allah, Tuhan Alam Semesta Setelah itu dia katakan abraham rahim Dia tidak patik, guru terhadap Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Maliki Yawmi Dwi Ar-Rahman Ar-Rahim Tapi di apatih, ar kenakan, dia pakai Alhamdulillahi Rabbil Alami Ar-Rahman Ar-Rahim Bahkan Maliki Yawmi Dwi Seakan-akan mau ditahukan kepada kita bahawa wahai makhluk yang hidup di dunia ini Aku menguasai seluruh alam, Aku yang memiliki alam semua, tetapi Aku Rahman rahmatat Rahim sehingga siapapun dalam kehidupan dunia ini mendapatkan kasih itu. Yang mengatakan la ilaha illallah mendapatkan, yang mengingkari la ilaha illallah juga bahkan kadang-kadang lebih beli, lebih besar yang mereka miliki berbanding yang mengatakan la ilaha illallah itu sendiri karena sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Tetapi Kalau kita telusuri lagi dia ya katakan itu untuk kalian semua Selain kalian di dunia Itulah yang aku akan berikan Rahman Ar-Rahim itu akan aku berikan Tetapi jika telah Sudah berpindah Dari satu Waktu ke waktu yang lain Ketika sifat itu sudah berpindah Kepada Maliki Yawwiti sudah tiada maaf lagi bagi ini Karena Kerajaannya Yang akan dia gunakan telah sebelah di sana. Karena ketika itu dia mengatakan Ketika seluruh umat manusia Makhluk Allah sudah dibinasakan Dalam mengangkutan ada pertanyaan Lima nilmul kuliah Siapakah yang berkuasa Sebelahnya saat ini Maka ketika itu Seluruh makhluk ketika akan ada Yang dapat menjawab termasuk Malaikal Maut itu sendiri tidak dapat menjawab hanya Allah yang akan menjawab Lillahi Wahidil Taha Hanyalah Allah yang Maha Tunggal yang Maha Membinasah ketika itu sudah tidak ada lagi Astaghfirullahal-Azim ketika itu tidak ada manfaat lagi orang yang mengatakan La Ilaha illallah. ketika itu tidak ada manfaat lagi orang yang mengatakan saya percaya kepada Anda. Katanya aku telah memberikan kehidupan kalian di dunia Dengan sifatku dalam kekafiranmu Dalam kenurhakaanmu Aku telah memberikan sifatku rahman Sifat rahim Sepanjang hidup Tetapi engkau tidak gunakan itu dengan sebaik-baiknya Sekarang waktuku Untuk menggunakan kekuasaanku Untuk memberikan balasan Berarti kehidupan kita Di dunia ini adalah mendapatkan rahmat dan rahim dari Allah. Kita ingat ataupun tidak ingat tetap kita mendapatkan Saya teringat dengan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah karena Nabi itu dijuluki bil mukminin raufur rahim ketika beliau dimakam ada namanya Utsman bin Abi Talha. Utsman bin Abi Talha ini seorang kafir Quraisy yang memegang pintu kunci pintu Ka'bah Mereka pada waktu itu membuka pintu Ka'bah itu dalam seminggu dua hari hari Senin dan hari Kamis di tahun ketiga suatu waktu Rasulullah SAW bersama para sahabatnya datang ke sana untuk minta mau masuk ke dalam ke dalam Ka'bah ta tapi Utsman bin Talha mengatakan dalam sirah menadakan kepada Nabi Muhammad dengan perkataan yang luar biasa perkataan yang menyakitkan hati semua perkataan diucapkan oleh Usman bin Ta'ah kepada Nabi Dan Usman bin Ta'ah mengatakan Dia menjawab denganku Dengan jawaban yang sangat santun Sangat sopan Sehingga Dia mengatakan kepada aku Ya Usman Kaifalaukara yauman al-giftahu Bagaimana Seandainya satu waktu nanti engkau melihat Kunci yang di tanganmu itu ada di tangan. Maknanya, Mustahidan halakatil Quraisy wadallat. Kalau begitu berarti waktu itu orang Quraisy sudah binasa dan sudah kina mereka. Maka Nabi mengatakan halalal belazat wa ammarahat. Tidak, bahkan ketika itu mereka tetap menjadi besar dan menjadi mulia pada tahun 8 hijrah Fathu Makkah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersama 35 sahabat masuk ke Kota Makkah untuk Fathu Makkah Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Sayyidina Ali Dia bilang, Ya Ali pergi ke rumahnya Osman Ibn Abi Talha Katakan kepadanya bahwa saya meminta kunci Ta'bah Madal Usman kata dalam sejarah Aku memberikan kunci itu Dengan rasa yang sakit dan gentle. Tapi aku tidak bisa buat apa-apa Aku memberikan kunci Madal Rasulullah ambil kunci itu dan membuka ka'bah dan masuk ke dalamnya Membersihkan dan menghancurkan seluruh patung-patung yang berada di sekeliling ka'bah Dan membersihkannya dengan air zam-zam sehingga itu disunnahkan Sampai sekarang membersihkan dan mencuci ka'bah itu Setiap mendekat musim haji pasti ada dibuka dan untuk membersihkan maka Rasulullah salat wa rak'at disitu Satu-satunya ayat yang turun kepada Nabi Di dalam Ka'bah itu Inna Allah hayamurutu Antu'addul'amanati ila ahli'ah Bahawa ayat itu turun Maka setelah Rasulullah salat dan Rasulullah keluar dari pintu Ka'bah Rasulullah baca terus ayat ini Mau pulang pulang pulang pulang ayat ini sehingga Sayyidina Umar Ibn Khattab mengatakan dalam sejarah aku tidak pernah mengenal Rasulullah mengulang ulang satu ayat dengan sekian banyak kali maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mem memerintahkan sahabatnya untuk memanggil Utsman bin Talha dia katakan panggil kepada aku Utsman bin Talha maka setelah sampai Utsman bin Talha dia katakan, Ya Utsman. Kudha Kudha khalidatan Talidatan La yanza anha Minkum illa zalim Al-yawm Yawma birrin Wa wafat Adana wahai usman Alhamdulillah kunci Dan peganglah Turun temurun. Ia ya, akan ada seorang yang mengambilnya dari kalian Melainkan mereka itu orang-orang yang baik Hajjad bin Yusuf Yang terkenal dalam sejarah safah Kumbu, Tidak pernah berani mengambil kunci daripada keluarga Uthman Dari keluarga Bani Syaibah Sampai sekarang kunci itu diperkankan oleh keturunan Tuhman ibn Abi Talqah ialah keluarga Banyushayyid kalau tidak baca sejarah siapapun kerajaan yang mau jadi khalifah pada zaman itu tidak pernah berani mengambil kunci dari mereka mereka karena takut masih takut perkataan Nabi yang ambil itu berarti otomatis balik maka setelah diserahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Abi Thalhah ketika itu belum belum sebagai seorang muslim, muslim. ketika Rasulullah katakan berikan kepadanya Rasulullah katakan kepada diwah Utsman katakan ini, ini amanah baik-baik dan apabila kalian mendapatkan keuntungan darinya gunakanlah dengan sebaik-baik dengan sebaik-baik Setelah Utsman pergi setelah pergi beberapa langkah jauhnya Rasulullah mengatakan kepada Ya Uthman, Ya Uthman, Ya Muhammad. Dia bilang, Engkau ingat dulu saya bilang sama kau, Bagaimana saya ingat satu waktu nanti Engkau melihat saya memegang kunci itu Dan saya akan memberikan kunci itu kepada siapa saja yang ingin tahu. Mata Uthman mengatakan, saya ingat-ingat, dia bilang, ternyata Rasulullah pernah katakan saya itu. Dia bilang, saya ingat. Al-an, hari ini, dia bilang, saya bersaksi bahwa Engkau Rasulullah, Rasulullah. Karena ketika Rasulullah masuk ke Tawakta, Rasulullah pernah bertanya ketika itu kepada orang-orang yang ada. Karena ketika dia pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, berada di luar kota, dia katakan kepada Madinah kepada kota Makkah, Ya Makkah, wahai Makkah, kau adalah kota yang paling aku cintai. Kalau seandainya bukan, laulah anna muka asrulni ma asrul. Kalau seandainya bukan, karena aku diusir dari situ aku tidak akan keluar dari sini. Tapi ketika dia masuk, dia katakan kepada orang-orang yang ada di dalam, Madararuna anifahiyu. Kira-kira apa yang kau merasa pada saat ini dengan kekuasaan yang ada padaku, dengan banyaknya jumlah sahabat yang bersamaku, kira-kira aku akan buat apa kepada kalian? Tidak ada kata-kata lain daripada. Orang-orang yang ada di kota Makkah Melayunkan mereka katakan Kita adalah saudara akhum kari'um Wa mu'akhir kari'um Tahu itu adalah Saudara kami yang baik Dan anak-anak saudara kami Daripada orang-orang yang baik Yang baik Inilah Rasulullah SAW Balik sejarah yang kita melihat Bahawa Rasulullah SAW pernah tiga selesai dalam satu perjalanan Rasulullah pernah bersandar di sebuah pohon lalu karena capek Rasulullah tertidur tiba-tiba ada seorang datang kepadanya menguruskan pedang dan diletakkan di lehernya Rasulullah terbang dia katakan man yang na'udzu ya Muhammad siapa kira-kira yang dapat mencelah aku untuk membunuhmu engkau pada saat ini wahai Muhammad Rasulullah mengatakan, cuma perkataan tidak balik, dia katakan, dia katakan, Allah. Ini perkataan para hadis. kalau kita ucapkan dia keluar dari hati bisa menggejar orang. Ketika Rasulullah mengatakan Allah, itu pedang dari musuhnya, terjadi. Ketika terjatuh, Rasulullah ambil itu pedang. Dan Rasulullah buat sebagaimana orang itu berbuat kepada. Iblang sekarang saya suka pegang pertama ini siapa kira-kira yang bisa cegah, satu, daripada membunuh? Orang satu, cegah, satu, cegah, satu, cegah, satu, cegah, satu, cegah, satu, cegah, satu, cegah, satu, cegah, satu, cegah, itu cegah, satu, cegah, satu, cegah, satu, cegah, tapi dengan kejadian ini, dia bilang engkaulah sekarang orang yang paling aku cinta, aku cinta. Kita bercerita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu banyak tidak luar biasa. Sehingga ada hadis yang mengatakan bahawa, la taman naulika ala alim, jangan bercita-cita untuk musuh. Wa idalaki itu mu humfas Tapi kalau baru bertemu, yalah. Tidak seharusnya kita melawan juga, tetapi kita membuktikan bahwa kebenaran itu ada dan kita harus perjuangkan kebenaran itu. Tetapi kita memperjuangkan kebenaran itu dengan berlanggaskan walafirasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya contoh yang terbaik di dalam memperjuangkan itu. Siti Aisyah Allah Taala pernah duduk bersama Rasul dan ini kita sering Bahawa orang Yahudi lewat mengucapkan samu alaikum samu alaikum ini artinya kecelakaan ke atas Rasul menjawab wa alayka dan kepada kepada si diai syahada di belakang emosi wa alayka al la'n wal Dan kepada kamu kecelakaan dan laknat kepada si diai syahada Rasulullah ya, bilang, ya Aisyah kenapa ya, Dia bilang, kau tidak dengar ya, Dia katakan Dia ya, bilang, saya dengar Ya'kbaru Allahu minni, wa la ya'kbaru minni Allah akan terima, tapi aku tidak dari. Dia akan menerima darimu Dan aku sudah jawab ya, Aku jawab, dia sudah cukup Wa'alaikum Dan kepada Karena kalimat yang kotor Tidak pernah keluar dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam membalas sesuatu itu lebih daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala beri wahyu kepada kita. Allah yang timbu ambil hawa in huwa illa wahyu. Jadi itu wahyu kata para ulama itu ada dua. wahyu yutla wahyu wahyun lam yutla. Ada wahyu yang dibaca. Yang maksud dibaca ini yang dibaca dalam salat ialah al-Qur'an Al-Qur'an matluun yang dibaca dan yang tidak dibaca yang tidak dibaca itu adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka salat yang sudah cukup begitu dan Allah akan terima dari itu dan tidak akan menerima dari itu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling berani di dalam hadapi apa segala rintangan itu Rasulullah SAW paling dihadapan bahkan ada sebagian pernah pada zaman Perang Kunai sebagian sahabat itu karena mereka bangga larnahu libal yauma kita tidak mungkin akan dikalahkan pada saat ini karena ditolong sedikit, ditorong banyak hari ini padahal banyak ini tidak menentukan sekarang saja kita sudah bisa lihat sekarang saja kita bisa lihat yang salahnya bukan kepada jumlah yang salah itu ada pada hati sumber segala masalah itu ada di hati ada di hati ketika dunia ada yang menjadi tujuan oleh itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kita melihat bahwa satu sama, Rasulullah mengatakan satu sama ini, umat ini, bagaikan buih di laut Buih di laut Sehingga sahabat kita bagaimana? Mungkinlah yang maizun, ya Rasulullah karena mereka itu, itu sedikit, ya Rasulullah? Dia bilanglah, Hum Qadhir, mereka itu Banyak-banyak-banyak kan? Hum Qusa'ul Qabusa'il Laih Kenapa itu terjadi? Fikulubihimul Wahni di dalam hati mereka ada penyakit namanya al-wah al-wahu, apa wa al-wahu ya Rasulullah terkutuk dunia wajahnya tulis tidak takut perutnya yang kita takut, perut, tapi kalau kita baca sejarah, satu waktu saya nausman, saya naomar dengan kata bagi Allah Taala, saya naomar ini dia mengatakan hati ini tidak pernah bisa mengalahkan Sayyidina Abdullah Sehari ini aku mau kalahkan dia Dia pergi kepada Rasulullah Ya Rasulullah ini saya punya harga Saya wakafkan kepada dia. Maka Rasulullah bilang kalau begitu Apa yang kau tinggalkan untuk keluarga Dia bilang yang saya tinggalkan setengah ini Setengah saya kasih setengah hari saya kasih ini tidak lama saya na'ubah terdapat Saya mengatakan ya Rasulullah ini juga saya putih Dia bilang ya'ubah yang kau tinggalkan untuk keluarga Jawabannya kiranya saya tinggalkan Bilalullah wa Rasul Tidak saya tinggalkan sesuatu Melainkan hanya Allah dan Rasul Rasul Tapi dalam sejarah Saya Se na'ubah tidak mati telah para. Karena Al-Iman Ini zaman jika ya, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh hadis Rasulullah ada satu zaman nanti makanan yang ada tidak bisa dibeli dengan uang kita bisa membeli makanan dengan kita butuhkan tapi ini makanan tahu ikut alat orang beriman katanya pada satu waktu nanti dan saudara Rasulullah pasti benar tidak akan dapat makanan. Melainkan dengan dia harus membayar, membayarkan bayarannya ketika itu biar Anda banyak uang tidak akan dapat membayar. Karena apa? Bayarannya adalah hak tidak. Maka Rasulullah wasallam dan para sahabat, ya Rasulullah tahu begitu mereka memakai Ketika itu dia Rasulullah menaruh Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar Allah berat, Siapa yang Allah dia berzikir Dan Allah itu Allah berat, tetapi, ungkapan ini, ini Pernah saya kaitkan dengan ucapan Man hara la ilaha illallah, la Siapa yang katakan la ilaha illallah itu dia masuk surga. Ada satu dokter, juga teman saya Dia bertarik, dia bilang Ustaz, saya punya ibunya Waktu dia meninggal Dia menyebut la ilaha illallah cuma saya membuat bagaimana mungkin dia menyebutkan kalimat la ilaha illallah sedangkan darah itu sudah tidak sampai di otak karena orang berkata-kata itu setiap kita mau berkata kan ada prosesnya prosesnya dari hati-hati kirim ke otak otak kirim ke lidah untuk mengadakan. Tetapi ketika orang dalam keadaan satara itu di tensi darahnya itu sudah detakan jantung sudah tidak memungkinkan mendorong darah itu sampai ke otak. Kok dia bisa Ini bisa sampai di otak. Jawabannya satu. Karena Apabila kalimat la ilaha hati itu sudah ada di hati orang ketika sakaratul mau tidak memerlukan otak lagi karena otak ini ada dua bagian ada bagian katanya pokok nasyidin tadi bagian hati ada otak bagian sini itu yang kalau anak punya biasa kita rasak susu kecil kan ada itu nasyidin Tempat otak babu itu sih. Kalau sekarang kita tidak ras, masih ras-teras. Tapi coba kalau ada anak bayi, kucing, coba perhatiin apa? Ubur-uburnya, itu ada. Itu dalam al-qur'an nasiatin, hati batin orang mau buat dosa, mau buat jahat dari sini dia. Tetapi ketika orang mau meninggal dunia, otak sudah tidak bisa berfungsi. Bagaimana bisa dia berkata-kata? Ketika itu sudah bukan ini. Karena kata-kata nami atakwa Taqwa di sini ini apabila sudah menjadi kebiasaan ini kata-kata la ilaha illallah sudah menjadi kebiasaan kita ini dituju kepada Allah dia sudah akan menjadi sesuatu sifat dalam hati, dalam tingkah laku, dalam perbuatan ini sudah di sini tempatnya karena di sinilah tempat karakter kalau di sini kotak-kotak ada orang bilang ini ada sarjana agama kok, oh. ini leh. bukan karena sarjana agama, karena ilmu itu belum di sini, baru di sini, orang pintar banyak, harus luar biasa, tapi mau jadi untung, dikasih kurang, apa namanya, kenapa? Cuma sekedar pengetahuan, ilmu sekedar pengetahuan. Kalau uh, saya ingat uh, guru tua dalam baik saya, jadi cakap, fadlu bin midi jahalah guru bimku, muhammad al yudawil bil ilmi yang dah kata obati kebodohan hatimu dengan ilmu agama Maksudnya kebodohan bodoh Tapi ini orang pintar yang bodoh ini ahli mulisan banyak orang. Alimul lisan jahilul Ghani, Lisannya pintar hatinya luar biasa, ini orang munafik. Dalam Al-Quran ini ada, kita harap aikahum tuh rejibuka aji kemudian penampilannya luar biasa, mengagumkan. Iya, pun tasma ali taulihi, Kalau mereka berkata-kata, kamu tertebun dengan kata katanya Kata orang ini bungal agama fahdar pun hati-hati. Artinya kita menerima sesuatu itu dengan dua nilai, akal dan harus ada bersambung juga dengan dengan hati. Jadi kita ilmu agama ini yang kita harus pelajari berdasarkan sanak, apalagi Al-Quran. Al-Quran ini tidak boleh kita pelajari pada ibu kita kita harus pelajari Al-Qur'an ini dari orang Karena ada dalam ilmu tajwid itu mengadakan bahwa ini barisnya imalah Kita tahu baris dalam Al-Qur'an itu kalau bukan fathah, kasrah, kalau bukan kasrah, daumah, kalau bukan daumah, Ada istilah imalah Imalah ini dibaca tidak fathah, tidak kasrah pun dalam istilahan isma, seperti ada tidak mungkin kita dengar orang baca Tuhan Bismillahi tertulis itu Bismillahi majriha itu salah bacaan. muslim Bismillahi majriha Wa Mursa itu bacaannya begitu. Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam namanya imam imal atau isma dalam kitab. Tadi, oleh itu Nabi Muhammad alaihi wasallam mengambil kiraat itu dari Jibril Jibril mengambil kiraat itu dari Allah Sehingga Ramadan yang terakhir Nabi Muhammad S.A.W membaca Al -Quran. Jadi Al-Quran ini suatu kitab yang harusnya kita dapat mengambilnya itu Supaya kita bisa bersambung orang yang punya ilmu kira, kiraat untuk kita dapat bersambung Salat juga seperti itu Karena Nabi bilang salat utama raih tumuni Berarti sembahyang ini sebelum diajarkan harus kita lihat Berarti kalau kita punya anak, sebelum orang belajar, harus lihat Berarti di rumah itu harus salat harus Karena lihat, kita kalau kita lihat sini, siapa di antara kita pernah lihat Rasul Salat? tidak pernah, tapi mungkin kita pernah melihat orang tua kita salat, salat itu sudah satu pelajaran, karena belajar salat ini nanti bilang nanti umur tujuh tahun, ya? alimu allah itu salat bisa mau ajar anak itu nanti, mudahnya itu pada waktu umur tujuh tahun, kalau mau ajar umur satu tahun itu yang bisa adalah terbiasa. Kebiasaan, kebiasaan itu dia yang dilihat mau ajari hafal Quran umur di bawah tujuh tahun bisa tetapi kan kalau dulu sini kau coba suruh dulu itu anak umur lima tahun dulu kalau dia bisa duduk tenang tetapi dia kadang-kadang bisa mengulangi perkataan kita sedangkan dia lagi-lagi kita heran biasa kenapa anak ini? apa dia bisa sebutin beberapa kita, kita mengajar kita lupa bahwa kita bicara mereka ada di sini. Lagi main, tapi orang telinga, telinga, mata, telinga, <laughs> buat itu, kita telinga, telinga, yang telinga, buat itu kadang-kadang yang kita buat telinga, telinga, telinga, telinga, telinga, telinga, telinga, telinga, telinga, telinga, telinga, telinga, telinga, telinga, telinga, telinga, telinga, telinga, telinga, telinga, telinga, telinga, telinga, Kerana Allah sendiri bilang, walakat yasarnal Quran alidikri, bahalimul takhir. Kami mudahkan al-Quran itu untuk diingat. Kami yang mudahkan. Cuma juga Rasulullah bilang, inal Quran, anal Quran, asyadu tafulutan min al iri fi ukulih. Bahawa Quran ini juga satu kitab, dia mudah terlupakan terlepas dari ingatan seperti unta ketika diikat. Kenapa seperti itu dia mudah dan dia mudah diingat dan mudah juga dilupakan? Karena Al-Qur'an ini menginginkan kita untuk dia senantiasa menjadi sahabat sahabat. Sehingga kalau dia jadi sahabat, dia akan memberikan kepada kita eh, syafaat. Para hadirin sekalian, bahwa juga kita melihat apa yang akan terjadi di akhir zaman ini. Nabi juga ada ulang haji tahun lalu, haji sebelum tahun lalu, lalu tahun ini ada haji Indonesia. Karena ini, hati ini sudah mukadimah. Sebelumnya kan sudah ada mukadimah ini, bahawa yang sudah haji tidak boleh hadir. Nabi sudah bilang semua ini ada yang dibilang oleh Nabi itu yang baik ada yang tidak baik tidak baik tidak melihat mungkin penampungan yang di sana buat biasa karena apa namanya, itu, Arafat itu kan kira-kira bisa dapat menampung berapa orang kalau 10 juta sudah tidak bisa duduk lagi di dalam Arafat itu Nah, mungkin ini dari segi yang kelihatan baik, tetapi ada memang satu waktu biar hadis pun tidak bisa. ini masih ada sebab-sebab yang tidak bisa. satu waktu pun tidak bisa hadis. dan ini mungkin dia punya muka ini. kalau kita melihat yang dimiliki oleh yang bukan kafir ini semua makanan yang mereka, saya mintaoh kepada uh, dan dia datang di masa saya mintaoh pak satu waktu umat Islam ini dia tidak akan mati dengan senjata. Maksud, kita akan mati dari makanan karena semua makanan yang kita ambil dari luar Sedangkan, kita punya negara ini Zalman Suhadu itu, Suha Sumbada Panah Kita punya negara, -negara agrari Sebenarnya, kita ini insya Allah kalau kita bersatu Kita bisa buat ini Banyak tanah-tanah yang, terbi yang terbiak Yang terbiak karena nabi mengatakan bahwa di akhir zaman itu pekerjaan yang paling baik ialah bertani dan berternak. Berter waktu kita apa namanya jalin karena tiadalah di majama yang ada itu ada bersama kelompok kelompok yang tidak kita bagaimana kita untuk membentengi keluarga kita karena Nabi mengatakan bahwa ya Islam luar kita harus pelajari Islam akan datang menjadi asing di telinga orang Islam ya, ini kalau suku Islam lain tantangannya itu Nabi bilang berarti kalau dia datang seperti itu berarti dia harus kembali seperti itu juga apa bagaimana Rasul dulu ketika membawa Islam ini awal di kota Mak di kota Mak berarti tugas kita adalah dakwah. kita turun di masyarakat memberikan pemahaman terhadap masyarakat terhadap tentang pentingnya mengatakan lahir hati Allah itu di dalam hati, di dalam hati kita. ini yang kita kita turun dan Nabi juga bilang seperti kita. perkataannya juga sering diulang oleh Nabi lah tetap, tetap jangan marah, jangan marah. Tapi kita perlu ingat dulu ada peti namanya Muhammad Ali. Ya. Muhammad Ali ini sebelum ini dia buat dia punya musuh itu marah dulu. Dia awal-awal dihentikan orangnya kepala, dia bicarakan sesuatu di gitu, gitu. Mau orang itu marah? kenapa? Karena ketika marah, itu sudah jadi... Tidak terkontor, tidak terkendali segala-galanya segala, dalat, segala dalat. Bahkan, sehingga nantinya kalau tahu sedang marah dalam keadaan berdiri di lalu duduk. kalau sudah duduk, Ataupun kalau kau marah kau ambil air sembah, sembah ya, Karena ada tindakan kita, ketika kita marah Di luar marah, kita sudah melakukan kesalahan melakukan kita kesalah. ya, seperti ini karena orang datang sama saya Sebenarnya dulu ada bangun Seperti dulu sesuatu sejarah seluruh Saya bilang Yang kalau orang mau kasih rumbu ini Itu hanya orang Kalau mau kasih rumbu itu hanya orang Berarti siap berperang Nah, itu tidak perlu. Satu orang saja bisa rungkai. Bagaimana caranya? Ini di toko bangunan, minta air apa, terlibat teknik di sana. Siap. Saya sudah mulai orang lain, siap. Ya, kita, orang bilang, saya mau proyek hutan. Kira-kira kita orang mulia. Ya. Ya. Kita begitu. kostum seperti tadi tidak bilang, buat ini bertiga, orang kasih siap. Karena hanya itu masih Saya itu orang kumpul itu Oh, sendiri-sendiri ke sana, bawa Siap siap juga, ada yang cukai Nanti dia sendiri, tanpa ada orang Artinya kalau tidak bisa kita ada bisa artinya ada tingkatan yang harus kita gunakan bersiap siap sasar ada fikih ada buku yang ditulis oleh para ulama tentang fikih dawah. Bagaimana mana Nabi punya cara berdagang, berdagang itu terbangun dengan baik sehingga kita dapat Nabi perwujudan cacing api luar biasa, luar biasa yang kita dapat di saat ini tidak sebesar ini. Sampai dipintahkan dari kampung halamannya dia kemarin yang dia mendapatkan macam-macam. Tetapi tetap dakwahnya ini yang berjalan Berjalan Dicari, dia jawab Karena orang menilai hati itu sangat penting Kadang-kadang hati itu juga, tidak tersentuh Orang tersentuh saya ingat Waktu uh, guru tua masuk di palu Guru masuk ini Orang guru itu masih Makan siri, industri itu orang bomber, orang makan siri juga biasa. Makan siri, waktu yang terjadi tiap ketiga, tiap ketiga, tiap satu waktu ditanya, industri itu bagaimana, tapi kalau kita salah, industri itu makan siri. Ketiga ditanya, jelas bahwa itu sesuatu yang tidak di masjid ini tempat kita mengotorkan sebagaimana Nabi Muhammad SAW menjadi orang penting di masjid kalau muali sahabat mungkin kita sekarang sudah selesai tapi Rasulullah SAW selalunya mengambil bahawa dia kita tahu sehingga Rasulullah SAW akan menarik oleh Siti Aisha RA SAW Masa yang engkau merasa sangat-sangat terpojok, itu pak Rasulullah jawab Waktu di fa'if Itu dia bilang, tidak ada sesuatu yang saya rasa terpojok Walaupun di kota Mekah sebagaimana saya rasa terpojok ketika saya di kota Tata Di kota Tata Sehingga Rasulullah lari Sehingga lalu beri-i lalu Apa? Bagi Rasul itu lu luka, bahkan ada riwayat mengatakan bahwa Rasulullah itu menjaga darahnya itu jangan jatuh ke bumi ke bumi ketika ditanya kenapa itu jangan jatuh ke bumi dia bilang darah Nabi apabila jatuh di bumi Allah akan binasakan daerah itu sampai seperti itu, waktu, itu, waktu dia berdoa Allahumma didaumi sa'innahum la'ayalam ya karena malah ikat, katanya di dalam riwayat sudah turun malah minta izin kepada Nabi bagaimana ini orang dan melampau ini gunung tidak tampakkan tampakkan tapi jawab Nabi tidak mereka kalau mereka tidak Aku harapun lahir dari mereka telah Yudhu Bisa beriman kepada Allah Padahal ini sudah izin dari Allah ya? Mau binasakan ini Sudah izin dari Allah. Allah Tetapi Dakwahnya bukan kepada orang itu Tetapi dakwahnya Rabi itu yang belum ada Masih ada dalam di mereka. mereka Coba kita bandingkan Dua Nabi Nabi Nuh Alaihissalam salam. Apa dia katakan kepada kita? Labtadar al ardi, ninal kafirin adaya ya Allah, jangan tinggalkan satu orang kafir di muka bumi. Innaqin tadar hom yudilu ibar. Kalau kamu tinggalkan mereka ini, ada hidup mereka akan menyesatkan seluruh manusia. Hamba-hamba pasti dan ini usaha mereka. Ini bukan sesuatu yang berusaha sampai sekarang usaha untuk menyesatkan kita itu ada. Ini dikatakan apa? Innaka intadarhu yutriyu <worried> ibadatawala <Sangat> ta'idu illa hajiran tersar Yang akan lahir dari mereka Pasti orang-orang yang jahat dan orang-orang yang orang Tapi Orang-orang tiba kepada Nabi Muhammad bilang Dua apa-apa ya Allah Maafkan dua orang, tidak tahu Dua orang tahu, pasti dua tidak buat begini Kalau dua orang tidak mau juga Aku harap yang lahir dari mereka Orang yang beriman kepada Allah beriman Kepada Allah. Saya kira orang-orang Itulah ya, yang bisa saya sampaikan. Uh, saya mau tanya ada yang salah tidak saya sampaikan? Tidak salah. <laughs> tidak salah. Maksudnya tidak minta maaf. Segala orang begitu, begitu kurang mohon maaf. Tapi saya pikir-pikir macam tidak ada yang salah. Jadi insya Allah uh, semoga Allah Subhanahu Wa Taala Mencatat apa yang kita dengar dan apa yang kita ucapkan itu menjadi sesuatu yang baik di sisi Allah, karena ya. tanpa saja yang kita ucapkan itu, sekretaris yang sangat, yang sangat taat kepada kita, jadi kita tidak menghadap Allah, kita bilang kita lupa bahwa catatan, dia bilang tidak ada sama saya catatan Semoga Allah Subhanahu Wataala menghapuskan dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, sahabat sahabat dan jiran kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tahta kepada umat lebih Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan perlindungan kepada umat lebih Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mempersatukan hati umat dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dimana saja mereka berada dengan keserasian dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma Rabbina wa bi ni'matihi wa nasri wa al-farih, wa bi Muhammadin wa dalihtihi wa bi aliha wa bihi masitatayn a'la al-huda, farri al-humuma wa al-kurba li jami'iha, wa hanbasa ta'badu lahu yada, rabbana fa'alna ma 'allamtan, rabbi allimna alladhi afta'na, wa fadidhna wa qadi ahlana wa sarabati lana fihi ma ahli al-kitabi tawattat, wa sallallahu 'ala sayyidil khalqi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallam Al Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi well, wabarakatuh Bapak-bapak-bapak yang kami hormati demikian penyampaian dari al Banyak hal yang kita simak, kita pahami, kita kermati Dari penyampaian dari tadi uh, Tentunya ini satu keberkahan untuk kita Dalam ...menampau wawasan... ...perlumun agama kita... Uh, ...paling tidak ada beberapa hal yang... ...tadi disampaikan pada COVID... ...mungkin... Uh, ...dari beberapa-berapa semuanya... Uh, ...ada hal... ...terkait dengan penyakit... ...tadi yang belum dipahami... ...dengan baik... ...mungkin bisa ditanyakan... ...atau terdekat... ...dialog beberapa dialog ya, silakan mungkin Pak kira-kira apa yang bisa disampaikan ya terkait dengan materi tadi ya ya ingin kita amaliah jih jihad ya. Jadi kadang-kadang ada hal yang apalagi itu masuk kurir ya. Eh amaliah ataupun kemarahan karena merespon dari tindakan orang-orang sebelah katritis. Jadi bagaimana cara tolak ukurnya dalam hidup, kan? yang dengan reaksi sama ketika. Baik, ya masih ada. Dan itu memang diusahakan harus berpecah karena kekuatan itu ada pada kesatu kesatu kita ini sekarang seperti itu di Dilaw tidak pernah bersatu itu Muih Dila ada yang tekan, ada yang kecil disebabkan karena hembusan sana dan hembusan sini. dalam Al-Quran itu jelas walikurni bih hatun huwa ini perbedaan ini, biasa. Semua orang itu punya perbedaan, punya pandangan, dan punya tanggapan yang berbeda-beda. Untuk apa? Kan? Fasca Tujuannya untuk itu. Karena kalau tidak, Aina Marta pun yakibi kumuh doa hujannya. Dimana saja kamu berada, Allah akan kumpulkan kamu. Ini yang harus kita dinaskan. Bagaimana kita di itu tidak bisa? Jadi satu Mereka tidak menyentuh kuatnya kan? Tahsa muhum jami'at wa muru muhum syata. Kamu lihat mereka itu satu, hatinya macam-macam Karena saya dulu sama satu wali kota Bindu gitu. Ketika saya dulu sebenarnya di agama Katolik, agama protestan, agama ini Berarti ini agama yang tidak satu Cuma kita yang mengatakan mereka itu beris. Kristen kita sebut Kristen berarti sah, sah, tetapi orang Kristen sendiri itu memberikan mereka itu Protestan ada, ada Katolik ada, ada Advent juga ada bahkan di Poso ada uh, gereja yang namanya gereja satanik gereja satanik ini gereja yang uh, membolehkan kawin. Jadi kita dari di Bursa. Saya Saya tahunya dari Bupati pos ketika saya ceritakan sama dia, saya saya dengan wali kota itu, dan bilang, saya yang dihari pernah ke Amerika. Luar biasa, adat di sana tidak seperti adat kita sudah. Sudah keluar dari pada agak normal apa, akhlak kita orang, orang Timur. Saya bilang, apa? Dia bilang, pas saya masuk di airport Dia bilang, di sini kan kita lihat dalam kamar mandi itu Ada gambar perempuan, ada gambar laki-laki Di sana ada satu lagi Transgender <tuk> Hah? <tuk> ya, Transpuan namanya sekarang <tuk> Sekarang namanya Transpuan Wah, <tuk> wah, <tuk> <tuk> <tuk> Itu lebih Satu waktu dia bilang, saya mau pulang Mau pulang dari Indonesia Mesti kamu beli oleh untuk istri diri Ketika saya bilang, mau beli hadiah untuk istri saya Ini yang dia akan tahu apa, Dia bilang, istri anda laki-laki atau perempuan nah, Dengan sedia orang mengaji dengan cuci bermain perempuan dia bisa punya istri perempuan Ini dengan adat kita Artinya so, kita sudah mau kembali kepada zaman apa? berarti kita dakwah kita harus kembali kepada datang Islam dulu bagaimana kita harus mempelajari itu kita mempelajari ini orang tidak paham dan orang mau kita ini sekarang saat bahwa kalau saya saya katakan sama Gang Trend sembilan empat itu yang waktu itu di Papua Barat yang batin banyak tertarik. Menimbuli. tetapi selalu ini dikatakan mereka kelompok bersejarah tapi kok polonikoso ya. dibilang teoris tapi saya, saya sebenarnya penting ini saya tidak heran dan cap kepada Islam ini dari itu kita bangsa Indonesia ketika kita merdeka kita dibilang pemberontak ekstremis. ekstremis ya kan nama ini tidak perlu bagi kita Silahkan saja orang mengubungi nama apa Yang penting hubungan kita dengan allah. Tapi yang kita terjuang Kalimatlah Dah tidak hati-hati okay? Saya terpengaruh satu orang Satu orang satu tiari Ketika aku satu orang bisa Yang saya mengatakan so, Bapak apa? Bapak bijak Di mana ada satu masalah yang kau lihat perempuan Kristen, orang, orang, orang Islam pak, orang pak, perempuan Islam saya bilang, tak. saya ini tertarik Islam, Islam. bilang supaya yang tahu, sudah terbukas Islam Maria susah, apalagi bukas Islam Maria. Betul. <tuh the time> ya, yeah, yeah. artinya kita mau kasih orang kita ini yang mengatakan lahilah, hari Allah ini susah bagaimana kita bisa mau apa? mau apa? Mal ya. ketidak bersatuan ini yang membuat kita susah sehingga itu orang bilang Kenapa? pernah ceramah di Jawa saya, saya langsung bilang saya ingin kasihan beramal Tapi sudah semua mau pergi di kota Siapa kira-kira di belok? Siapa kira-kira di belok? Saya saling ikut sama jamaah tablis, ya. Atas merasakan kekurangan kita sama-sama semua orang. Tapi mereka sanggup turun ke tujuan Itu juga orang saja orang tinggi. Kita harusnya itu kembalikan orang, mes. Sebab itu misi Nabi. Ketika kemana-mana dia bangun, dia kalu, mes. Tapi jadilah, meskipun kita bertentangan kita dengan Allah Dan dengan ini yang saya, saya rasa ya. Sehingga, kadang-kadang saya ke... Kemudian ke... Kebuk ke Bandai Sumpahnya di meskipun besar dua bandai Itu ada dua ini Saya tidak permasyarakan 20 dengan... Oh, tak tahu ya. Saya tidak permasyarakan 20 dengan 8 Yang saya permasyarakan orang tidak sampai ya. Cuma kan bisa saja Yang 20 selesai ini kita sama-sama, sama-sama supaya orang tidak melihat bahwa kita Ini yang kita ini yang kita harus kembali dan umat kita ini. Karena umat kita ini sendiri lagi apa lagi buat masalah sehingga kita punya musuh orang lain, bukan orang yang tidak lari lah tidak menganggap musuh kita sendiri, kan? Kita tidak perasaan, kita tidak berhadapan dengan orang lain, semoga. Orang yang berhadapan kita, nabi pernah satu waktu ada satu unta, unta ini lari, pas berhenti di depan rasul. Dia, walaupun kemana, terakhir rasulullah bilang, Amin, Amin Tiga kali Rasulullah bilang, Masai. Setelah itu, datang satu orang, Rasulullah, Dia bilang, ini orang tak, ya Rasulullah, Saya beritahu, Dia bilang, ya, dia, dia sudah beritahu saya. Salah ya, satu, mau bisa mengalir, Dia bilang, dia sudah beritahu saya. Dia bilang, saya, dia mengalami beberapa saya, Saya ini, ini, saya punya kenara, Tetapi, yang diberikan kepada saya tidak sesuai dengan tenaga saya bahkan sekarang saya sudah urus kaya orang musang beli akhirnya dia mengaku bagaimana Tuhan yang memperlakukan kepada diri maka Rasulullah bilang pilih muntah, saya mau beli saya dia bilang, tidak ada ya. penurut mau ambil dia bilang, tidak, saya mau bayar, berapa harganya? Rasulullah bayar setelah Rasulullah bayar ini muntah dia bilang, pilih bebas itu Rasulullah bilang amin, amin, amin ya, Rasulullah tadi kau sebut, amin Dia bilang, dia tadi amin Kepala Apa dia bilang? Dia bilang, Ya Allah Jangan binasakan umat ini disebabkan Tahan musuh-musuhnya Dia bilang, Amin Dia bilang, Ya Allah Jangan binasakan umat ini Disebabkan karena Apa namanya, masalah alam Yang apa namanya Kelacaran dan lain sebagainya Yang ketiga Bulan binasakan umat ini disebabkan karena tangan-tangan mereka. Waktu Rasulullah sebelumnya, Rasulullah menangis. Yang ketiga, Rasulullah menangis. Dia bilang, ini tiga doa kepada Allah. Dua, Allah terima. Satu, Allah tanggung Ya kebinasakan umat ini, di tangan-umat itu sendiri. Ketika saya baca sejarah. Umat Islam ini tidak pernah dikalahkan karena kekurangan senjata. Yang terbaru dari Afghanistan. Ada buku yang ditulis oleh salah seorang penulis, tidak ya, tidak ayah uh, uh, atau At Brahman si Al Bukti kebesaran Al rahmat di bumi Afghanistan. Itu orang Afghanistan usia Rusia dari kota dengan menggunakan senjata yang dua lopit. Pat dari situ. Rusia terlalu, kita lihat keadaan sekarang yang mereka hadapi bukan orang ini, tidak beragama sekarang yang mereka hadapi, Amerika, orang yang punya agama dan mempelajari agama ini dia tahu agama ini tidak akan mungkin bisa hancur karena musuh dari luar melainkan dari dalam. apa yang dia orang buat? ada orang-orang muslim yang mengatakan muslim yang sekarang Walaupun mereka merdeka tetapi Bukanlah tidak musuh dua Kita di Israel pun seperti itu Dengan Yahudi juga seperti ini. Seperti itu Dan Yahudi sampai sekarang Tidak dikatakan menang sebenarnya Dia menangani Mereka dengan persenjataan Mesir itu pernah menang 6 Oktober tahun 60 berapa itu 65 atau 63? itu ketika itu sadar Jamal Abdul Nasser sadar itu 6 Oktober itu bulan Ramadhan 6 jam mereka bisa kuasai sini setengah sini itu diambil kembali oleh Mesir setelah 6 jam itu dia katakan yang dia hadapi sudah bukan di Israel lagi karena setiap shot yang dia tembak jatuh dia lihat sudah ada Amerika berusaha ketika itu dia bilang kalau saya terus saya juga bisa hancur pakai istighfar buat perdamaian Kennedy karena ketika itu kemenangannya dia dapat itu bukan yang senja meruntuhkan dia punya berapa puluh tahun pun, Mesir tidak akan menaklukkan benteng dan dari ketika itu, Ehkwan Musimim itu bersah bersama pemerintah dalam keperangan karena sadak adalah bagian daripada Ehkwan Musim Ehkwan Musim ini hancur terangkap. karena Ehkwan Musimim ini yang dulu sudah bersah, berarti ada pada kita sedang kesuatan kita bukan kelemahan kita daripada orang kadang kita tidak menjadi, tapi kita gigi bisa, ya. Kita ada gigi dengan gigi. Ya, kan? Tapi selalu kalau tetapnya gigi, gigi tergigit, eh, tergigit, kita tidak pernah salahkan diri kita. Kenapa tidak? Salahkan diri kita? Sakit? Ya? Selalu kita bilang apa? Siapa lagi yang bicara <tuk> ya, Sampai yang sebut daun, ya. saya Sampai yang sebut, Satu, ya. sebut <tuk> amaran sebut. Ya, ya. Ini sifat titik nah, ya, ya, Kita pahalahkan kita Kita selalu Dari ya, Tuhan bilang sama kita Amfus itu Ini pelajaran Ini pelajaran sebenarnya terkena dengan lidah Pertama, pelajaran yang pertama Kita lihat yang lebih tua Dengan yang lebih muda Mana yang lebih tua Antara lidah dan lidah Lidah Tapi yang menggigit, yang ya, Muda. yang Mudah Tetapi walaupun begitu pun tidak pernah terjadi permusuhan antara lidah yang lebih Cuma gigi bilang, wahai lidah Tugasmu Apa? Tugas kuat Ketika engkau masuk-masuk di tempat tugasku Hati-hati ya. yang salah tahu kalau tugas itu diciptakan oleh Allah untuk merasa ada tulang, ada apa, itu tugasnya Mungunya tugas Winkusli islamil mar'i mala Ya, baik islamnya seseorang itu, dia ya, lakukan apa yang jurnya itu Tugas Ketika ada sesuatu, harus berlaku Dan ini usaha berusahakan supaya umat Islam itu tidak bisa bersat bersama dalam perbedaan. Tidak ada yang di dibilang satu-sana. Kita kalau sekalian dari umus mazhab itu ada kamu, ada kamu ada imam imam Malik, uh, imam Ahmad bin Hanbal, kalau sungguh tidak pun, imam Syafi'i, imam di Hanbal juga tidak pun, tidak pun yang masalahnya pun tidak pun dengan yang pun, Yang masalahnya tidak, tidak, tidak sempurna, karena Imam Imam Syafi'i pernah salat Suruh di masjid Imam Abi Hanifa. Kami punya zat Hanafi Suruh dia jadi Sehingga Pemimpin Nazzar Hanafi Dia bilang aduh Hari ini pasti kita tuh Pada wow. penda imamnya Imam Syafi'i Maka Imam Syafiq salat Ketiga salat sampai waktu Rakyat yang terakhir Rupuk bangun rupuk Terusuh sujud tidak pun bahkan setelah tahiyyat akhir dia salah tanpa sujud sah sahur karena Imam Syafi pun mazal terus saat tidak, tidak puluh itu sujud sah sahur yang menjadi pertanyaan murid-murid Imam syafi'i bertanya pertama murid-murid tapi -murid, ini memang bilang wah tidak, ini pasti puluh yang ternyata tidak pun yang menjadi pertanyaan ini Imam syafi'i Murid imam berarti dia bilang benar, kau tidak menurut dan kenapa kau tidak sulit saat jawabannya Kau jawaban, kiralah usaha yang lebih lemah informasi yang masalahnya masalah ini bukan pimpinan mahasiswa, tapi masalahnya pengikut mazhab Jadi saya katakan, berusaha itu Masjid Itu kita kelihatan, sah. Saat kita, umpamanya, kesalahan yang gelap, teman-teman. Dulu-dulu, mengalir. Sambil tunggu 20 puluh pas begini salat bersama. Kira-kira itu lebih baik ataupun kelihatan oh eh, yang 20 puluh berarti itu pasti selesai yang kita agama apa lagi yang satu dalam dalam musdik saja kita tidak bisa bersatu, pertemuan kita menghadapi satu musuh? Saya kadang-kadang kalau salat biasa ya kalau tempat orang tidak puluh saya tidak puluh karena Saya orang yang puluh Saya bisa tidak tahlil Karena saya orang yang ikut, punya tahlil ya Tapi itu kan masalah perbedaan Masing-masing punya dia bilang sila ya, ada masalah Tetapi ketika kita bisa kita, kita, kita, kita katakan ya ilaha illallah lalu Muhammad Rasulullah itu kita sah Kita sah kita, sah, kita bisa duduk bersama Nah sudah ketemu orang yang bukan muslim, Kita bisa berdoa Apalagi dengan setiap hari cuma urusan yang buruk ya dengan katakan seperti kita harus kembali kepada manhat dan memuja Kita berada di titik uh, memperbaiki umat ini seperti yang katakan tadi ini uh, Maria dengan Maria kita muka masuk Islam Maria ataupun mengislamkan yang sudah Islami kita mau perempuan saja ya, sekarang musuh bagaimana, kita mau atur mereka Jadi artinya kita ini sekarang, yang paling berbahaya kita sekarang ini, bukan pada musuh Yang jelas kita tahu karena al halal bagi ini musuh itu yang tidak jelas ini Yang munafik itu Kita bisa duduk bersama, dan dia bisa senyum bersama dengan kita tetapi, innal kalama, kata para ulama, innal kalama, latil fu'adi, wa innama jubil al lisan alal fu'adi Perkataan senyum yang sebenarnya itu kan senyum di sini. Senyum yang sebenarnya ada di sini. Bisa saja orang memuji, tetapi hatinya muka ya Sehingga Al-Hassad itu berbahasa. itu berbahasa. Padahal di belakang kita dia lah Dia Apakah kita tahu ini semua kita tidak tahu. kita tidak tahu orang yang bagaimana Sekarang saya melihat apa kita terima, Kita tambahkan ke Kita menarik orang-orang yang jauh Dari Islam ini kita sekarang berhadapan dengan muda kita penuh dengan Narko Semua tahu, saya pernah beritahu Dari tentang Narko Dia minta sama saya Mana bukti? Saya katakanlah nama dia, Pak. Kalau saya yang diminta berikan bukti Kita putar ke Saya yang diminta porda, Bapak jadi saya Saya cuma kasih tahu maklumat Bahawa disini katanya ada itu Yang mencarinya Bapak Sebab dia tahu Kan suami Ya, kalau sudah kita yang mencari bukti, berarti saya jadi punis. Kita simpan ke kemari, di atas, di atas, di atas, di atas, di atas, di atas, di atas, di atas, di atas, di atas, di atas, di atas, di atas, di atas, di atas, kita atas, di atas, di atas, di atas, kita atas, di atas, di atas, di tugas, kita ini, tugas nanti. Tak buru nabi ma'ruf Tak buru nabi ma'ruf Tak buru nabi ma'ruf Tak buru nabi kalau petani Petani ada amal ma'ruf Ada nahimu buktinya yang apa dia bertanam Dia meracun Setelah dia tanam Dia rak Apa yang dia rakit Yang tumbuh Harus dibuang Kalau tidak Yang ma'ruf ini Tidak pasti sumber Tidak akan ada orang yang Hak asasi, hak asasi itu biar hidup bersama, pupuk saja. Ya, harus yang ma'ruf ini harus diajar. Kalau tidak, alam akan merajalela. Karena dia orang tidak pernah dipupuk, tidak ada orang tanam rumput, tapi orang tanam balik pas tumbuh rumput, pas jadi ini tugas kita semua. Kalau kita bisa bersama dengan ketidak ya, Dengan keberdagayan tanda, tanda Saya kira itulah yang bisa saya pelanggan Kita berhadapan betul, kita feel jihad Jihad kita sebenarnya lebih utama kepada kita bersaudara Saudara-saudara kita ya Jadi, Kalau musuh kita itu sudah tahu kalau kita masalahnya, kita bukan berhadapan dengan orang berakhir saya kira bisa rasa ya berarti yang harus kita perbaiki diri itu diri kita dan kita dapat izah tanda, amin bolpuluh tanda, alham sakit jasad bisa di bolpuluh -bol. kalau sedikit, saja tidak sakit masih seluruh badan sakit saya ini sakit diri hidup, saya jadi sakit terus ini tidak banyak dan kita sudah bisa seperti bagi harus kita terbaik unian sakit kan, di antara kita dalam kita kalau bisa bersatu, kita tentu bersatu saya berwarna di masjid-masjidnya sebelumnya, dua ini menarik, tapi saya sendiri tidak bisa karena ada juga sebagian yang mau terima saya karena itulah tadi ya, karena saya punya, saya begini, saya kita semua lainlah itu yang saya sesali sebenarnya, soalnya itu saya di rumah dengan orang saja Bahkan sampai orang tulus, saya syiat, karena koreksinya dia datang ke rumah. Tapi dia, kalau dia datang ke rumah, saya bilang, ya kita salah. Saya kenang Saya bilang, saya tahu kau salah. Tunggu gelap. Tapi kalau kau datang di sini, kau akan sedikit buat rumah. <tuk> ya. Tapi mau bilang dia memuskim, tidak muslim saya juga Latu hasil unas ke anak rumah baban, saya ingin pandang Jangan kau menikis orang manusia, seakan-akan kau Tuhan Karena bulan kemungkinan hari ini dia sesat, besok dia Jadi saya disesat, ini tapi tidak saya di sini. Hati ini tidak ada milik, bukan milik, bukan milik kita itu cinta sebenarnya cinta ini ada kuasa manusia tiada manusia punya rasa cinta yang dia sendiri mau tidak tapi itu kebetulan dari Allah itu Nabi Bihah ada dua Nabi ketika dia ini dan lebih dari satu ada yang dia paling cinta sehingga dia bilang Ya Allah aku hasiq nidmah lah amlik jangan kau hisap aku sesuatu yang aku tidak milih aku putar oleh itu, dalam dalam adil, dalam berumah tangga itu, bukan pada cinta, cinta bisma dalam membagi, perlu cinta susah, sepatu baru dengan sepatu lama, beda tempatnya, ya. Biasa kalau kita baru beli sepatu, sepatu baru biasa di atas meja tempatnya. Tapi tiada orang pernah tahu, sepatu baru di atas, eh, sepatu lama di atas bekas di atas meja. Yang baru biasa orang masih di atas meja, baru. Begitu juga dengan perempuan tertentu istri lebih dari satu Pasti yang baru, pasti lebih dicintai dan yang dari Tapi itu tidak masuk dalam hukum A, A, D Tidak masuk, tidak bisa dihubilkan dua Dan itu tidak A, D, cinta ini dan cinta ini Tetapi ketika dalam membagi yang tidak A, D, di situ yang tidak A, Umpamanya, ente kasih mas Satu, yang satu harus kasih tapi kalau cinta, terserah, ya ada orang yang tahu Sehingga Allah ini karena bilang Siapa yang saya kasih cinta, itulah yang paling saya cinta Semua istrinya dapat cinta Jadi semua merasa lebih dicinta Sedangkan yang paling dicintai adalah Siti Ali Setelah Siti Ali sudah pun Siti Ali sudah meninggalkan Siti Aisyah masih cemburu. Karena setiap masa kira-kira, Rasulullah bilang kita leluh, sahabatnya, tadi satu kali, kuat tinggup kembali. Rasulullah bilang, warah, dan leluh, ini sedang cemburu. Kalau kita di situ cemburu, kita herat. Sedangkan istri nabi, saya cemburu, apalagi disini kita leluh, diisi istri. Yang agama, apa namanya, kami sedih. Jadi saya tidak, saya itulah apa yang bisa saya Baik, sudah ada kesempatan satu lagi. Tidak ada. Iya. Uh, demikian uraian dari Habib, ya banyak informasi-informasi baru yang kita dapatkan dan kita bisa menyimpulkan bahwa. Uh, Kenapa ya dari Habib tadi, yang pertama uh, Jangan berjika-jika cari musuh Tapi jika bertemu musuh Jangan lari. Yang kedua Habib tadi mengutip Saya kurut dua Yang maknanya Obati kebodohan hatimu dengan ilmu agama Dan dengan Hati yang dipenuhi oleh ilmu agama akan menghasilkan tiga kecerdasan Yang pertama kecerdasan pikiran atau akal Kecerdasan hati dan kecerdasan bersikap atau berperilaku. Kemudian yang ketiga kekuatan umat itu ada pada umat itu sendiri Itulah yang menjadi tetap kunci dari semua apa yang disampaikan tadi dan insya Allah sangat bermanfaat untuk semua dan tentunya ini merupakan satu keberkahan pertemuan kita dengan Habib pada kesempatan hari ini. Kami mewakili dari Winston Institute mengucapkan terima kasih banyak Habib yang telah sedia menyampaikan materi dalam kegiatan ini dan nama peserta tidak menyampaikan terima kasih kepada Habib dan ya foto dulu. oh iya selanjutnya akan kami mohon kesediaan Habib untuk foto bersama dengan seluruh peserta TOT pada kesempatan ini baik kita tutup untuk sementara dengan ucapan Wabillahi lagi Habib Puriaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mau yeah. yeah. no, foto pegang ini? apa itu? kalau oh iya. sudah perempuan bang, klorina.